Baiklah sahabat selalu manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita. Tentu sahabat ya kembali ada momen yang sangat luar biasa membuat kita ketawa bahagia sahabat ya di vlog kakak Rizky Pilar. Tentu di postingan ini sahabat dia terlihat kakak Pilar menunjukkan laci yang berisi kolor sahabat ya aduh julitnya. Kelakuan dari suami Laci Kejora membuat kita ketemu bahagia persahabat sih Sampai di Laci Kejora ini malu banget ya langsung nutupin laci tersebut Masya Allah emang tentunya ada-ada aja kelakuan dari osas ini persahabat ya Julid banget sih kakak Masa iya laci kolor pun mau kan Katanya tuh bengek Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat bahagia terus Untuk rumah tangga idola kesayangan kita Unggahan tersebut, repos kembali oleh akun Sabototoing Unskull Lesslor Ada kalimat khasnya yang dituliskan Gua ngelurusin jempol dulu ya guys Jempol gua yang tadinya lurus Tiba-tiba jadi bengkok Gara-gara boom like YouTube Vote langit musik SMS like di Instagram Sampai jux." Wow, semangat banget ya Tuh, persahabat yang mencontohkan dengan baik Yuk kita sama-sama juga Untuk mendukung idola kesayangan kita Jangan sampai kendor Kita harus kompak dan selalu solid Dan selanjutnya persahabatnya perhatikan perhatikan juga Ada terbaru dari Kak Wandahara Perhatikan ya tenis pribadi nyelitnya Kak Wandahara ini mengunggah sebuah postingan foto Dari Leslie di acara lembaga sensor film 2021 Memakai dress yang sangat luar biasa persahabat Membuat kita semakin bangga kepada Lesti Kejora. Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Wadahara Anugrah Lembaga Sensor Film 2021 Lesti Kejora Kostum Dress by Andi Siswandi. Wow, luar biasa banget persahabat ya Long dressnya sangat elegan, sangat mewah Begitu dipakai oleh dedek Lesti Kejiora dan kita lihat banyak tanggapan komentar yang diberikan Dari para sahabat Leslar Yakni dari akun Leslar underscore history Mengatakan dalam kolom komentar Gak pernah gagal Katanya tuh para sahabat ya memang luar biasa banget Kak Wanda Selalu saja membuat idola kita Tampil cantik dan tampil sangat luar biasa Selanjutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Rose477 mengatakan, Masya Allah, cantik, oh cantik, sangat memikat hati, Masya Allah banget ya, dukungan, support, dan doa selalu banyak dari orang-orang yang sangat tulus mencintai idola kesayangan kita. Ke kabar selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga nih, kevensinya di DLSI Kejora yang diunggah oleh HP Kentang Kota Sultan. Ternyata, long dress yang dipakai di DLSI Kejora Tentu ini dibantul seharga 15 juta nih persahabat ya Masya Allah Berkah Barokah terus lancar, terus rezeki dari Alasdine dan kakak Bilar Semakin bahagia terus mengidolakan idola Leslie dan Bilar persahabat ya Masya Allah Tabarakallah Mudah-mudahan selalu sukses dan selalu berjaya Amin Ya Rabbal Alamin dan selanjutnya ada unggahan spesial juga yang terdapat kamerabat ya. Ini diunggah oleh Kak Awan Potret memposting sebuah postingan video dari Indra Potret persahabat ya, yang mana Indra Potret sudah tentu mengirim via WhatsApp kepada seluruh anak-anak dangdut untuk mengucapkan ulang tahun, yang mana ulang tahun Kak Indra Potret persahabat ya. Dan di sini Kak Indra ditanya oleh Kak Awan. Ternyata yang membalas cuma Rizky Bilar saja persahabat ya Pesan WA dari Kak Indra Masya Allah Tentu dalam postingan ini kita merasa bahagia dan selalu bangga Bahwa Rizky Bilar tak membeda-bedakan persahabatan. Ya, pertemanan Masya Allah semakin tentu kita dibuat bahagia lagi-lagi oleh kakak Rizky Bilar di sini ada sebuah kalimat Carlson yang dituliskan oleh kawan potret nih bersahabat ya di situ dikeluhkan ya Indra udah wa semua anak-anak dangdut minta ucapan ulang tahun gak ada respon berarti lu dibutuhin kalau mereka ada perlunya doang. <laughs> Ini cute banget persahabatnya lagi-lagi Kejulitan dari kawan Awan Selalu membuat kita bahagia juga nih persahabat ya Ada kalimat yang yang dituliskan juga nih Oleh Femlinas dua 23 Subhanallah Kakak Bilar gak pernah Membedakan pertemanan padahal Kameramen bukan artis Idola kita bener-bener bang Big baik attitude Siapa yang bilang kakak Bilar sombong tuh persahabat ya Happy birthday Indra Indra potret. Dan kita juga harus mengucapkan happy birthday ini para sahabat ya Untuk Kak Indra Putin yang sedang berulang tahun Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia dalam tersebut juga tentu banyak tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya dari akun Instagram Ari Anuskor Purwanti Anuskor Orang baik itu nggak perlu mengatakan dirinya baik Nanti dengan sendirinya terbongkar kebaikannya dari orang-orang yang menjadi saksi kebaikan yang dilakukan Tuh dia ya, salah satu contoh Tentu Kakak Bilar ini memang sebetulnya orang baik bersahabat ya Tapi di luar sana banyak sekali orang-orang yang selalu mau fitnah Yang selalu menyudutkan idola kita Dan selanjutnya juga bersahabat ada unggahan info dari Ibu Harsiwi A, Di akun Instagram berbanding miliknya Ibu Harsiwi Ini mengunggah sebuah postingan info yang mana akan hadir acara Juragan 11 Mersahabat ya, hari Kamis malam hari ini jam 22.30 waktu Indonesia Barat di Indosiar Kita salfon sama kalimat keemsan yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Ahmad Bagaimana malam anugerah Lembaga Sensor Film Indonesia 2021 kemarin malam? Seru dan meriah bukan? Malam ini kembali yang akan mengajak perut kita semua. Apalagi kalau bukan curagan 11 Bersama bintang tamu Adul Samson 2015, Sparto Patriot dan Jarwo Kuat. Dengan tema Liga Hantu Indonesia, pokoknya enggak kasih lagi nanti dijamin. Tuh persahabat ya. Nonton ya juragan sebelas pukul 22.30 waktu indonesia barat hanya di indosiar. Wow, para sahabat ya tuh ada acara lagi malam hari ini di indosiar. Jadi acara juragan sebelas yang akan menghibur kita semua. Dan banyak sekali tanggapan komentar juga dari para fans lesti dan Bilar Para sahabat ya kita lihat aja nih di komentar. Ani Wahyuni150 mengatakan Nonton Leslar bentar banget Katanya tuh persahabat ya, <guluh> Mudah-mudahan saja ada konser kembali Dari idola kita Tentu mudah-mudahan saja Langsung diinfokan oleh Ibu Harsywi Ahmad Selanjutnya persahabat Ya perhatikan juga Siapa yang gak bangga sih Dengan idola kita yang selalu trending Videonya persahabat ya di RCTI Acara Amiwad Lesti trending 1 dan di vlognya Atta Halilintar, bersama Leslar juga ini trending 21 1 dan 2 Mudah-mudahan selalu berkah berokan terus untuk idola kita di sini ada sebuah kalimat Wah, tapi aku lagi mikir gini Gimana ya kalau Youtube Abang atau Leslar Entertainment Cepat trending kayak gini, gua kagak tahu Pihak Youtube bakalan bilang, heee, mereka lagi-mereka lagi katanya tuh <laughs> Cute banget persahabat ya mudah-mudahan saja Tentu banyak dukungan, support, dan doa Untuk Dede Alessi dan Kakak Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan Kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana, total stay tune dan parting channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Dan baru terupdate selanjutnya Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar Mamin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh